Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat listengi GL bermotif batik seperti ini dan tepong seperti ini. Oke yang belum like, subscribe channel saya. Skip jangan lupa aktifkan loncengnya biar bisa membantu channel saya terima kasih Oke pertama-tama kita warnai tangki menggunakan hitam glossy dan solasi kali ini menggunakan solasi satu mili dan setengah senti pertama-tama kita membuat pola menggunakan solasi setengah senti ya pola seperti ini mirip pola list tanki ya kita buat pola seperti itu oke kemudian kita rapikan ujung-ujungnya dibuat oval ya jangan menyiku sudutnya juga jangan siku dibuat oval juga biar kelihatan rapi Oke setelah modul yang pertama jadi kita pakai solas yang satu mili mm. dengan jarak sekitar 2mm jaraknya harus sama jangan besar-kecil nanti biar kelihatan rapi Oke kita rapikan ujung-ujungnya seperti ini hasilnya Diusahakan semua solasi dan ujung-ujungnya ceng itu nempel semua. Oke, okay, setelah seperti polanya jadi, kita dasari menggunakan cat warna putih. Yang ini warnanya saya campur menggunakan warna kuning ya, biar nanti kalau kita beri warna jadi warna kuning biar mudah nutupnya kita kan satu lapis satu lapis gitu semuanya di harapan semua bisa tertutup ya Setelah semuanya tidak seri menggunakan cat putih, sekarang kita memasuki warna tahap terakhir warna ini, warna kuning. Warna kuning ini menggunakan warna kuning yellow. Akan semua tertutup dan merata, ya. Tutup apinya juga sampai kesalah-salah pelan-pelan saja ini videonya saya skip biar enggak durasinya lama Oke setelah kering ya sekitar 10 menit lima belas menit kita lepas solasi yang tadi kita pola ya perlahan-lahan saja hasilnya seperti ini yang kita tutup tadi warnanya hitam. sekarang kita akan menge-clear kertas decal menggunakan perintah super gloss clearnya NC ya ini soalnya tadi catnya itu warna kuning jadi ini di saja bisa kelihatan kalau yang warna-warna gitu decal gitu kan kita harus diwarnai putih dulu kertas dekalnya Oke kita potong mengikuti pola saja dan dirapikan seperti ini ini tutup tangki ya pertama-tama kita rendam di dalam air sekitar lima menit lah nggak nyampe sampai kita pegang-pegang apakah itu udah lepas dari kertasnya atau belum kita diamkan sambil kita kasih air di bidangnya yang akan kita tempel kertas di kali ini caranya seperti itu kita tinggal tempel lalu kita tarik bagian kertasnya yang keluar lagi masih di bawahnya ada air bisa di setel ya sesuai keinginan kita mau ke kanan ke kiri. Kalau sekiranya udah pas kita buang air yang di bawahnya itu menggunakan bekas kertas tadi yang kita lepas. Seperti ini hasilnya kelihatan. kita keringkan dan pola ini kita pilih ya motifnya mau yang mana yang kita tempel kita potong kita sesuaikan bagian mana yang kita akan kita tempel seperti ini saya mengambil pola itu kita rendam ulangi seperti tadi ya caranya kita bacain dulu kita pegang apakah sudah lepas dari kertasnya apa belum oke kalau sudah kita tempelkan pelan-pelan saja ya jangan terburu-buru nanti bisa sobek itu oke ini tempel di atasnya ini ya hasilnya jadi kita pakaikan ibu, sisa-sisa air yang terbuang tadi dan itu sudah saya rapikan Oke ini pakai cairan sabun ya pakai sampo saya Bagi pemula yang ingin belajar dekal seperti ini Saya sarankan pakai cairan sabun ya Jangan langsung pakai air Kalau pakai cairan sabun itu bisa licin Kita bisa mengatur dengan mudah ya Posisinya itu kalau seperti tadi kita pakai air langsung itu kalau udah nempel itu agak susah mengaturnya tapi kalau pakai cairan sabun itu lebih mudah kemudian kita lap keringkan cairan sabunnya sambil kita pegang-pegang kita tarik apa udah lepas belum nah kalau udah lepas seperti itu kita tinggal tempelkan Kita buang airnya biar nempel merata, tidak ada gelembung di dalamnya. Kemudian, kita rapikan bagian ujung-ujung yang lewati atas itu. Itu selera kita, mau dirapikan atau tidak terkait motifnya juga. Jadi seperti ini mantap ya jalur. Hasilnya seperti ini. Ini belum di clear ya. Setelah ini kita akan masih kita pengelirian menggunakan clear NC dari Penta Super Gloss tadi ya. Agar nanti kalau clear itu hasilnya harus tidak bekas bagian list yang hitam itu, ya. Kita ulangi 2 lapis, 3 lapis gitu kan? Kawan lagi kalau sudah kering, kita masuk, kita penggeliran yang terakhir. Ini lapisan yang pertama menggunakan clear HS. Tunggu selama lima menit atau sepuluh menit, kita lapisi lagi yang kedua menggunakan clear hs juga biar nanti hasilnya maksimal dan listnya itu tidak bekas ya atau halus seperti ini hasilnya mantap ya Lur Terima kasih yang sudah menonton channel saya semoga bermanfaat dan membantu jangan lupa like subscribe dan komen agar terus bisa membangun channel saya dan saya tetap bisa berkarya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.